Karena dia sekarang yang sedang ulang tahun jadi semuanya harus icip-icip kuliner Oke okay. karena aku cuma sampai di tengah-tengah dan nggak pernah sampai mengujung ke belakang gitu oke ada apa? ya disini yuk kita tadi. dan kebetulan hari ini adalah hari ini ulang tahun, tahun Mbak <gay> <gay> kali ini Mbak lagi mau narkotir bakso baksonya -bakso disini banyak banget lo menu -nya. kalian wajib cobain ya nah teman-teman di sini menunya banyak banget ya beraneka ragam ini dari bakso apa ya ada bakso tumpeng, ada bakso beranak, bakso tulang ada bakso iga mercon pokoknya banyak sekali bukan bukan saja bakso ya di sini juga ada nasi, nasi pecel lalapan burung ada uduk pokoknya lengkap banget kalian wajib cobain ya. Ini sekarang kita posisinya ada di lantai 2. Katanya tuh. y 25, yg 27, 28 juga boleh ini banyak banget ya. Ya ampun sampai satu satu apa ini namanya? <laughs> ini bakso tulang yang dipesan sama Mbak Dian. Guys, jadi kebetulan hari ini Mbak Dian ulang tahun, happy birthday! Tuh, dan sekarang dia lagi mau terakhir aku <tuk> Ya, benar. Yes. Yes. Oke, okay, dan sekarang kita mau nyobain baksonya ya. Ini ada bakso mangkok dan ada satu lagi yang di bawah. <tuk> Ini susah ya, itu tangan karena panas enggak bisa. Makanya jadi bakso, bakso tulangnya itu terpisah tuh ini ya. Baksonya dikisah gitu Baksonya dikisah dan tulangnya itu spread. Itu buat kenangan-kenangan nenek. Tulangnya enggak usah pakai, resepnya aja Iya, tulangnya enggak usah ditambah. Dua Manageable. Mantap. Ya. <laughs> Akan atau apa? banyak banget ya tadi juga udah sempat aku rekam ya aku mau makan aku nggak bawa tapi ada si kongkong yang kita sering turun dan kita kirim terlalu banyak kita makan dulu halo halo guys selamat sore terima kasih semuanya yang sudah hadir dan hadi dan hari ini seperti biasa saya membuat konten konten ya Icip-ici kuliner udah lama banget Aku nggak bikin konten loh guys Jadi dan kemarin ya, minggu-minggu kemarin lagi aktif Untuk masak, memasak Nah sekarang aku Sudah pesen ada bakso mangkok Ini ya Kita bakalan review ini gimana si topnya Kalau ini Jadi bakso mangkok Dan ada Ada lagi Namanya bakso Apa tadi namanya? Tulang uh, Ini tulangnya mah mantap banget ini bisa <guluh> ini satu pake kecil guys ya ampun jadi Dan... kalian jangan lupa mampir ya kita berada di bwin lantai bwin masih di tipe main Station namanya itu pindo rendang pun apa namanya pak di sini hangat banget halo ketemu penimbakan yang sedang merayakan ulang tahunnya yang berapa ya kalau nggak salah tiga berapa gitu ya? tulu lah, 40 semoga mbak Dian. Ini bakso mangkok ya. Jadi di dalamnya tuh ya sama kayak bakso beranak, cuma bedanya kan bentuknya seperti mangkok. Kalau bakso beranak kan kalian tahu sendiri ya masih bulat utuh. Baru kita, dah, mantap banget. Ini di di dalamnya ada tiga biji bakso kecil dan ada bakso tahu, ya seperti itu. Kayaknya dibuat sendiri. Udah tadi tuh? Udah, udah bener. halo. dan kali ini kita mau review ada apa ya. ada apa aja di toko Indo Rendang kos. sekarang kita mau makan. makan. kita cobain ya baksonya. pokoknya ini rekomendasi banget ya kalian mampir. ada di Taipei Main Station lah Taipeiwan. dan di sini lengkap banget ya. Mm -hmm. ini kan makannya kayak gini kan, aduh aku aku nggak kalau kayak mukbang bang itu terus, jadi kayaknya untuk konten kali ini aku serahkan ke Madean ya guys. Ya. Yeah. Mm -hmm. nya tuh lunak banget ya. Hmm, oke. Kita nih bisa coba ini. Kuahnya juga enak banget nih. Hmm. hmm. Nagih enggak tempuk ya? Enak banget ini tulangnya. Pokoknya wajib dicobain. Ya. Hmm, mantap amat. Nah, ini sampai besar kayak gini. Wah, oh, mantap. Break. Always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, make the grind, I a change, In my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, dish, hand me the bat, put me in the ring, you go out in a break, cause I sing what I need, mean. and I bring it to the mind, like, ain't got time to kill, I got time to finish. I work on this daily. Pass me the jack. fuel got me hazy. 'bout to unpack all these things I've been chasing. I got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I for <laughs> videonya kita serahkan ke mbak Dian karena dia sekarang yang sedang ulang tahun jadi semuanya harus icip-icip kuliner oke okay, untuk saya biar di posisi di belakang layar hmm. saja guys oke okay, dan ini untuk yang menu yang ketiga bukan menu yang ketiga ya karena menu yang pertama itu emang ada dua mangkok dan untuk yang menu ini yang mangkuk. ini yaitu bakso mangkok guys jadi ini total semuanya itu ada dua menu ya cuma untuk bakso tulang itu dipisah bagi mangkuknya ya kita belah dulu mangkuknya oh, benar-benar <tuk> hmm, bagaimana bagaimana untuk review kali ini oh jangan lupa ya guys jadi kita ada di toko Indo eh bukan toko Indo ya restoran rendang untungnya guys ya seperti biasa kalau bikin konten pasti ada aja kejadian sebelah saya ada kak yang suka banget pakai belasan ini ada Pak. Aduh, yuk. Ini aduh panas hmm, <laughs> Bisa, aja, saya, oh, ya, aku ya, bisa nah. kan. enggak Aku bisa enggak lihat Kenapa sih plafonnya selalu nangis-nangis padahal aku enggak pakai blacu